halo Bro sekarang Eri saya mau ganti gear reducer karena reducer yang ini terlalu cepat karena saya udah upgrade menggunakan motor yang 50.000 RPM jadi kalau menggunakan reducer yang bawaan standar itu terlalu cepat jadi kurang enaklah dipakai dipakai di track tuh kurang enak terus ya kurang enak lah terlalu cepat. Nah, saya dapat gearbox ini nih di 46,8. Nih, 46,8 terus saya juga dapat dua gear T12 buat di as motor dan kita lihat Dalamnya dia menggunakan berapa gear? menggunakan tiga gear reducer tapi ini adalah rasionya 46,8 terus terang uh, si penjual benar-benar kooperatif artian uh, enak gitu karena saya juga sempat bingung ada di online shop yang memberikan option-option rpm-rpm gitu loh nih kayak contohnya seperti ini ini dia rpm ada yang 12 rpm terus ada yang 10 rpm ada yang 30 rpm 60 rpm nah ini saya nggak tahu apa plus motornya atau gimana saya nggak ngerti yang saya ngerti adalah sistem yang kita mengetahui rasionya kalau kita udah mengetahui rasionya sekian terus kecepatan motor juga kita udah tahu maka akan hasil seperti ini 50.000 dibagi 46,8 akan keluar 1000 RPM nah, untuk pastinya kita akan tes ulang atau cek ulang menggunakan alat ini takometer oke bro yang pertama kita tes yang ini dulu nih yang bawaan uh, gearbox standarnya redusernya rasionya berapa ya Biar kita lihat eh biar kepegang bos Oke kita coba kita nyalakan Oh ya saya menggunakan baterai yang Lipo 1500 2S 1350 2300 Oke. Okay. Jadi hasilnya 1300 77. Nah, Bro. Jadi hasilnya, Bro. 50.000 dibagi 1.377. Itu 50.000 dibagi 1.377. Maka hasilnya 36,3. 36,3 jadi ini adalah rasio gearbox WPL bawaan uh, standarnya single speed single speed yang ini ya yang sebetulnya seperti ini ini bawaannya seperti ini dan sekarang kita akan tes dan kita akan pasang menggunakan rasio 46,8 maka output RPM yang dikeluarkan berapa kita akan ukur lagi. Oke bro sekarang saya akan pasang Oke bro sekarang kita tes reducer yang menggunakan 48 eh sorry 46,8 ini tadi 36,3 oke okay. kita lihat output RPM nya 1055 oke okay. Kita lihat like memorinya 1051 Jadi Perhitungannya 50.000 Dibagi 100.000 51 50.000 dibagi 1.000, 51.000 hasilnya 47,5 ya mungkin nggak beda jauh lah dengan aktual yang ada ini 46,8 ini 47 jadi hasilnya tidak terlalu beda jauh Okay. Itulah versi korek gas untuk menentukan kirbok reducer. Cara yang terbaik dan cara yang paling ampuh. Karena saya sudah banyak apa ya, belajar dari kesalahan. Asal beli dengan yang tadi saya uh, liatin ke Kalian bro, yang se -apa? 50 RPM, 300 RPM, 1000 RPM, atau 500 RPM. Tapi itu plus ada motornya. Jadi kita nggak tahu rasionya berapa. Kalau gue saranin, kalian beli gearbox reducer yang ada keterangan rasionya. Perbandingan rasionya, gear perbandingan rasionya. Biar kalian bisa menentukan. Mau berapa output yang akan kita pakai? Mau 1000 RPM? Kayak tadi saya kan awal 1300 50-an lah. Ya kan? Mau saya turunkan menjadi 1050 menggunakan perhitungan rasio. Jadi ya mudah-mudahan tutorial ini atau video ini bermanfaat buat pencinta RC. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di klik loncengnya. Serta berikan komen. Apabila saya ada salah, berikan komen. Oke, terima kasih.